Salam kenal sahabat generasi cerdas. Hari ini kita membuat video edukasi berkaitan dengan tema bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan atau perilaku tidak menyenangkan, baik secara fisik, verbal, ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Bullying bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dalam bahasa Indonesia. Bullying bisa diartikan tindakan intimidasi, mengusik, atau merintangi orang lain. Dan bullying bisa dialami oleh siapa saja dari anak-anak hingga orang dewasa. Penyebab bullying itu bisa datang dari berbagai faktor Faktor lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, atau lingkungan tontonan dari sosial media Kebiasaan, permasalahan sosial, atau pengalaman pribadi orang yang membuli Dan juga orang yang membuli itu seringkali merasa lebih kuat dan berkuasa Sedangkan orang yang menjadi korban bully merasa dirinya lemah Dampak bullying yang diterima itu bisa menjadi dampak positif dan dampak negatif Dampak negatif seperti mengalami cedera fisik, menutup diri dari pergaulan, depresi, tidak percaya diri, mematikan karakter pribadi seseorang, dan memilih untuk bunuh diri. Jika dampak positif, itu bisa seperti merasa termotivasi untuk menjadikan diri lebih baik dan tidak mudah menyerah. Begitu banyak dampak negatif yang diterima karena aksi bullying. Bila bullying sudah terjadi, baik korban, pelaku, dan saksi bullying harus didorong untuk direhabilitasi kejiwaannya agar cara psikologis dapat pulih dari perasaan dendam dan tersakiti. Bagaimana cara mengatasi bullying? yakni memberikan edukasi mengenai konsep bullying membenahi pola asu orang tua yang tidak melibatkan kekerasan verbal dan fisik namun bukan berarti permisif membiasakan membangun mindset positif seperti fokus pada pengembangan bakat dan minat diri sendiri menghindari hal-hal yang bersifat negatif seperti menghakimi dan mencela orang lain dan juga memerintah berperan sebagai filter bagi setiap informasi yang bisa diterima baik dalam bentuk media cetak atau media online serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Generasi cerdas Indonesia tanpa bullying, karena bullying itu gak keren.